Palembang dibelah belakang Musi yang merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia. Palembang juga pernah dijuluki sebagai Venesia dari Timur karena keadaannya miripnya dengan Venesia yang ada di Italia. Tapi sayangnya tidak termanfaatkan dengan baik. Dulu di Palembang ini pecah kota kepulauan di mano mano dilintasi oleh sungai. Jadi nak mano mano akses paling lemah itu ya lewat sungai. Ibaratnya jalan itu disedihi oleh alam tinggal mak makmano nang lolanya jadi wajar kalau sekarang banyak daerah yang sulit dijangkau tapi ada penduduknya karena memang penjelajahan dulu yalah lewat aliran sungi nah sekarang sunginya banyak ditembun dan juga sudah mulai dangkal sedangkan jalan darat juga belum bagus akhirnya jadilah daerah ini terisolir walau zaman dan kondisi sudah berubah tapi jejak-jejaknya masih ada karena itu, Mang Dayat akan menelusuri sumi musi dan sekitarnya yang masih bisa terjangkau pakai ketek. Mak mano keseruannya, peh kita jalan. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe dulu channel Mang Dayat ini. Channelnya Wong Palembang. Mang Dayat doa ke, semoga rezekinya lancar. Wong Palembang ada di pangku, syariah di jonjong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mang C.B.C. sudah apa subscribe tadi? Men belum jangan lupa lanjutlah dulu ya Jadi Mang C.B.C. ceritanya Mang Dayat ini nak menelusuri sungai Musi pakai ketek Mang Dayat gawiki ini adalah salah satu cara nak nyobo ngajak wong Palembang Untuk mencintai sungai Musi kita ini Mang Dayat nak buat jalur telusur sungai Musi. Insya Allah tanggal 19 Maret 2022 hari Sabtu, Mang Dayat nang ajak Mang Cek Bicek untuk tuh yang pertama atau perdana sama Mang Dayat. Pengennya sih sampai ke sungi sungai kecilnya kita masuk. Kita berkeliling sambil ngopi, jingok keadaan warga pesisir sungai lebih dekat, jingok keadaan sungai kita sekarang ini cak mano, sambil Mang Dayat sharing-sharing tentang sejarah-sejarah yang Mang Dayat tahu. Tapi kita tidak rami-rami Mang Cek Bicek karena kan pakai ketek. Keteknya kan kecil, tapi kita berjalannya bukan pakai ketek ini. Mang cebiche, kalau yang ini kecik nian. Nah, untuk mang Cebice yang yang lo bisa kontak via WA admin Mang Dayat di nomor 08114443535 atau via DM IG Mang Dayat juga ada apa yaitu IG Bank Androsco Fikri ataupun Mang Dayat titik Palembang. Ingat ya, mang cebiche kita udah rami-rami jadi yang nak daftar, lajulah. Jadi, siapa yang cepet dia yang berangkat. Untuk gambaran perjalanan Cak Mano, nah inilah suasana Mang Dayat saat supe lokasi. Bang, jadi C, kali ini kami dalam perjalanan ngelilingi Palembang melalui sungai Nah, kali ini Mang Dayat lagi sama nih, salah satu pengusaha Palembang Bang C, Imam, panglima <laughs> sungainya nih <laughs> Dan di belakang itu ada kita, gitu, Asman Nah, kali ini kita akan berkeliling Gingo, Cak keadaan dan sungai di Palembang Jadi rencananya kami ini akan pengen memperkenalkan dunia, Palembang ini men lebih mendunia ya pesisir, pesisir dengan ah. lebih mengangkat budaya-budaya sungai ada apa di sungai, ada mana, iya, kehidupan di sungai itu seperti Apo nah ini adalah salah satu potensi wisata sebenarnya bahwa keunikan Palembang itu di kehidupan sungainya itu nah kali ini kami akan eksplorasi apa yang bisa diangkat di posisi sungai Musi ini kita mungkin akan sampai masuk ke sungai-sungai kecilnya ya iya. Oke, kalau saya itu kita jalan-jalan dulu, melok Mang Budaya bahasa salah satunya Palembang Indonesia dan ku Bangga terlahir di sini. Ayo. seperti perjalanan wisata sungai ya kita itu bisa tahu seperti apa kehidupan dari peradaban Palembang di masa lalu karena memang peradaban Palembang ini dimulai dari peradaban sungai dari sungai kemudian menyebar ke tengah-tengah kota nah disinilah bermulai artinya Sungai Musi itu menyimpan banyak cerita banyak histori jadi di setiap sudut-sudut yang ada ini itu punya historinya galau punya sejarahnya galau makanya orang Palembang jangan tidak pernah yang namanya menelusuri sungai ini, ini wajib. Jangan ngaku Palembang kalau belum pernah bersatu dengan sungai musi. Banyunya kamu minum, kungir, tidak pernah kamu jalani? <tuh -tuh. Jadi ini adalah stasiun Kemudian ini di Kim Rogan Jembatan Kertapati Kim Rogan Jembatan yang dulu sempat menjadi Iconnya Kota Palembang Ayolah Sobat Semua jejakkan langkahmu Kesini Menari dan bernyanyi di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Apa pengalaman yang bisa didapat dari perjalanan sungai ini? Oh, yang penting bahagia oh, Tengok suasana-susana ini kita ngerasa bahagia Seneng? ingat zaman waktu kecil dulu, lanjok wow. ah, dari ketek main perahu-perahu sama kawan-kawan kebenaran, aman ini kawan kecil aku, karena ah, berenang di sungai inilah. Ayolah sobat semua jejakkan langkahmu ke sini menari dan bernyanyi di tepian sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah Sumsel